Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Segenap Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kota Baru Driojo mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu dan Saudara semua dan anak-anak terkasih seluruh warga Jemaat Kota Baru Driojo dan selamat datang kepada Bapak, Ibu dan Saudara semua yang pada pagi hari ini turut bergabung, beribadah bersama kami di Gerejo Kristen Jawa Wetan jemaat kota baru, Direktur dalam ibadah Minggu Prapaskah pagi hari ini, 21 Maret tahun 2021. Adapun warta jemaat yang akan kami sampaikan, yang pertama, untuk peribadatan, ibadah Minggu masih dilakukan secara online, yang akan disampaikan atau direkam dengan YouTube yang akan disampaikan pada Minggu pagi pada pukul enam. Untuk ibadah Minggu kategori anak-anak remaja dilaksanakan di setiap hari Minggu juga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang masih dilakukan secara online. Untuk ibadah PD dan PA dilaksanakan di setiap hari Selasa pada pukul 19.00 dilakukan secara online. Atau dalam rekam audio Untuk ibadah berayat Masih dilakukan secara online juga Yang dilakukan di setiap hari Kamis pada pukul 19.00 Yang juga masih Disampaikan secara Online Pengumuman berikutnya Untuk masa raya Paskah Panitia Telah menyediakan waktu dan tempat Bagi seluruh warga jemaat yang ingin berdoa secara pribadi Panitia telah menyiapkan tempat dan waktu di tempat ini di gereja di setiap hari Senin dan di setiap hari Rebu pada pukul 19.00 dan pada hari Sabtunya ada doa pagi Panitia menyediakan waktu dan tempat jam 6 pagi di gereja Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan untuk kegiatan Masa Raya Paskah akan disampaikan lebih lanjut oleh Panitia dalam WA Grup Jemaat pengumuman berikutnya untuk katekisasi dimohon bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mempunyai kami ulang bagi diumumkan kepada Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri remaja yang ingin mendaftarkan katekisasi Sidi dapat mendaftar lewat Sekretariat Gereja dengan membawa surat tanda warga jemaat Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan berbahagia Bagi bapak ibu dan saudara-saudara semua dan anak-anakku yang terkasih Seluruh warga jemaat yang berulang tahun pada satu minggu ke depan Tuhan yang penuh kasih senantiasa memberkati Ibadah Minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH dan selamat berbakti. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, mari kita memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini dengan memuliakan namanya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457, bait pertama dan yang kedua. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, engkau yang memberi sejahtera penuh. Selamat pagi, saudara sekalian yang kekasih. Marga sekarang kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan, kita mengambil saat teduh, menyerahkan rancangan dan sukacita kebaktian kita pagi hari ini kepadanya. Kita mengambil saat teduh. hendaklah setiap umat Tuhan menyatakan bahwa pertolongannya adalah Allah Tuhan pencipta langit dan bumi Allah yang kasih setianya kekal Allah yang tidak akan pernah meninggalkan segenap karya tangannya Amin Kidung jemaat 457 kita nyanyikan bait 4 Saudara sekalian, salam damai sejahtera yang dari Allah Bapa telah nyata di dalam diri dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak dan Saudaraku sekalian, tema kebaktian kita pada pagi hari ini Diterangi oleh kesaksian dari Kitab Mazmur pasal 51, Mazmur pasal 51 ayat 12, marilah kita baca bersama-sama Mazmur pasal 51 ayat 12. Demikian. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh Saya ulang Mazmur pasal 51, ayat 12 Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh Saudara sekalian, mari kita sambut Kesaksian ini, dengan kita mencermati keberadaan dan diri kita pribadi, lepas pribadi kita melakukannya dengan berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa berada di dekat kami. Tuhan senantiasa mendampingi kami di setiap hal yang. Terjadi bahkan yang kami alami, Bapak. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Segala bentuk yang kami terima, sungguh itu semua Tuhan percayakan untuk kami kelola dengan baik, untuk kami kelola dengan tulus, sebab semua yang kami lakukan. Hanya bagi kemuliaan Tuhan Terlebih ya Allah Ucapan syukur kami nyatakan Oleh sebab Tuhan berkenan Menganugerahkan pengampunan kepada kami Untuk setiap kesalahan Setiap kekurangan Bahkan dosa yang kami lakukan Kami yakin Tuhan juga Berkenan mempercayai kami meneruskan anugerah pengampunan itu kepada siapapun yang ada di lingkungan kami masing-masing yaitu dengan kami mau saling memberi maaf apabila diantara kami melakukan kesalahan Tuhan yang makasih di tengah sukacita kebaktian yang kami alami pagi hari ini Kami mengundang kehadiran Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, di rumah dan keluarga kami masing-masing, Tuhan kuasailah kami. Berkati yang kami lakukan, hingga kami pun tetap layak menjadi saksi Tuhan, dimanapun Tuhan memberi tempat dan kepercayaan kepada kami. Sepenuhnya persekutuan yang kami alami pagi hari ini, kami serahkan di dalam pimpinan kuasa dan kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, Tuhan Allah yang kita kenal dan sembah adalah Tuhan yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang Senantiasa menyiapkan dan menganugerahkan pengampunan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau mempercayakan hidup dan kehidupan hanya kepadanya. Sebab itu saudara-saudara berbagialah kita yang senantiasa dikenan oleh Tuhan untuk menyatakan diri dan keberadaan di dalam kuasanya dan kepada setiap orang yang sedemikian itulah Tuhan menganugerahkan berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru sebagaimana yang dipersaksikan kembali oleh sang juru mazmur Mazmur dalam kesaksiannya pasal 25 ayat 10 menyatakan demikian Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan peringatan-peringatannya Kita mengamini kesaksian ini Dengan kembali memuji Tuhan Kidung jemaat nomor 395 Kita pujikan bait satu dan tiga Betapa Saat ku pilih penang Alangkah sukacitanya Ku memberitakannya terus indahlah dalam harinya Yesus memasuk dosaku Ku diajar Dah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal, yakin penuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kami mengundang Bapak Ibu sekalian Untuk berdiri Dan memperbarui iman kita yang demikian Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang mahu kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari padara kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan.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 Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita memperbarui iman kita, saatnya kita masuk dalam pelayanan Firman Tuhan, dan marilah kita persiapkan dahulu Alkitab kita dari yang terambil dari Yeremia 31 ayatnya yang ke 31 sampai ke 34. Dan disambung dari Ibrani 5, ayatnya yang ke kelima hingga yang ke-10. Kami ulangi, Yeremia 31, ayatnya yang 31 hingga 34, dan disambung Ibrani 5, ayatnya yang kelima hingga 10. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan menerima sabda firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang Maha kasih, Bapa yang Maha baik. Yang kami muliakan, yang yang bertatah dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali di sini di ibadah pagi hari ini secara online kiranya engkau memberkati ruangan ini Tuhan dan kami boleh menerima sabda firmanmu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH dan kiranya engkau juga menyempurnakan sabda firmanmu melalui Bapak Pendeta kami agar kami selalu takut akan engkau Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari dan terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menyempurnakan doa kami ini melalui sabda firman-Mu yang kudus. Hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Yeremia 31, ayatnya yang 31 hingga 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.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 Kita sambung di Ibrani 5 ayatnya yang ke-5 hingga ke-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakanlah Dia yang berfirman kepadanya. Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut peraturan milki sedek Dalam hidupnya sebagai manusia Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan Dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia Yang sanggup menyelamatkan dari maut Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan Dan sekalipun ia adalah anak Ia telah belajar menjadi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 Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan Mendasari kebaktian dan renungan kita pagi hari ini saya akan membacakan untuk penjenengan semua dari Injil Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12 ayat 20 puluh sampai tiga Yohanes pasal 12 ayat 20 puluh sampai tiga Yesus memberitakan kematiannya.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 Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kembali kita sambut kesaksian tadi dengan memuji Tuhan. Kitung jemaat nomor 59, bait 2 Shalom saudara sekalian yang kekasih Paling tidak saya berharap penyelenggan dalam keadaan selalu sehat Tetap dan makin semangat menjalani karya yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing Kasih karunia Kristus mengubahkan hidup Kasih karunia Kristus mengubahkan hidup. Itulah tema atau judul renungan kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pasti selama ini kita mempunyai sesuatu atau barang yang paling tidak menurut kita sangat berharga. Nah, saudara-saudara, umumnya karena kita merasa begitu berharganya Barang yang kita miliki Entah itu Yang berupa perhiasan Berupa kendaraan Bangunan Atau apapun Sekali lagi kita rasa bahwa Barang milik kita itu adalah Sangat berharga Hingga kita pasti akan Merawatnya sedemikian rupa Kita akan Menjaganya dengan sebaik-baiknya Supaya barang berharga Yang kita miliki itu Yang kita miliki itu Benar-benar menjadi Barang yang ya, Memang dan benar-benar berharga Untuk kita rawat Untuk kita jaga Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara Demikian juga Cara merawatnya Banyak cara Atau bermacam-macam kita memperlakukan kita menjaganya kita merawatnya dengan maksud dengan tujuan utama supaya barang-barang itu barang milik kita itu e, bisa awet bisa tetap memberi manfaat kapanpun dan dimanapun ia kita perlukan. Saudara-saudara, begitu juga di dalam kehidupan persekutuan, bergereja atau berjemaat kita, kehidupan persekutuan yang seperti itu juga tidak kalah penting, membutuhkan perawatan, penjagaan yang baik yang sungguh-sungguh supaya kehidupan atau kebersamaan dalam persekutuan itu bisa lestari bisa dialami oleh siapapun khususnya yang menjadi bagian dari persekutuan itu yang selanjutnya tentu diharapkan akan memberi manfaat bagi siapapun yang ada di lingkungannya Nah, untuk mewujudkan persekutuan yang akrab, erat, mewujudkan persekutuan yang indah, yang harmonis, perlu dibangun semangat kebersamaan yang benar-benar baik. Hidup di dalam suatu persekutuan, terlebih persekutuan gereja atau jemaat, harus memiliki pondasi yang benar-benar kuat. Dan bagi kita dalam persekutuan kita, pondasi itu adalah Kristus. Nah, pertanyaannya Saudara-saudara, mengapa Kristus? Mengapa harus Kristus yang menjadi pondasi dalam persekutuan kita? Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang kekasih, Paling tidak, tiga perikop dari kesaksian Alkitab kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah yang diwujudkan di dalam kehidupan manusia miliknya. Yeremia menggambarkan kasih karunia Allah itu dengan pembaruan janji keselamatan. Yang dianugerahkan oleh Allah kepada bangsa Israel Kita tahu bahwa umat Israel Paling tidak pada zaman itu Menjadi umat pilihan Allah Yang sudah seharusnya mereka hidup Dengan dasar penyelenggaraan hukum-hukum Allah yaitu melalui hukum-hukum Taurat Tetapi apa yang terjadi kemudian Ternyata bangsa Israel selama itu Tidak satu pun yang mampu Yang berhasil mewujudkan aturan main kehidupan Sebagaimana yang tertera dalam kitab Taurat itu Dengan baik seperti yang dikendaki oleh Tuhan Berkali-kali mereka melakukan pelanggaran. Berkali-kali juga Tuhan menganugerahkan pengampunan. Tuhan memaafkan mereka hari ini. Mereka melanggar hari itu. Juga, Tuhan mengampuni mereka. Esoknya, mereka melanggar lagi begitu seterusnya, dan Tuhan juga tidak jemu-jemu. Untuk menganugerahkan pengampunannya, tetapi saudara-saudara, ternyata anugerah pengampunan Tuhan dengan cara yang seperti itu menjadi perhatian khusus Allah, hingga akhirnya Allah melalui hambanya, Nabi Yeremia, diutus untuk... Hadir di dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu Yakni agar mewartakan kasih karunia Allah kepada mereka Dalam bentuk janji keselamatan yang dibaharui Dan apakah atau bagaimanakah isi janji keselamatan yang telah diperbarui itu Yakni bahwa kalau selama ini umat Israel harus tunduk harus menundukkan diri pada aturan main kehidupan melalui hukum-hukum Taurat maka dengan janji keselamatan yang telah dibaru itu Tuhan berkenan menancapkan undang-undang tatanan kehidupan tidak lagi dalam bentuk Tulisan-tulisan sebagaimana tertera dalam kedua loh batu ketika itu, tetapi melalui kata-kata, melalui teladan-teladan yang ditancapkan di dalam batin umatnya. Dengan begitu, saudara-saudara, dikandung maksud bahwa setiap saat umat Tuhan selalu ingat dan mau melakukan pertobatan. Mau membarui kehidupan dan pola hidupnya Sehingga anugerah keselamatan itu pada saatnya Benar-benar dialami oleh umat Tuhan Selanjutnya saudara-saudara Surat Ibrani Menyebut kasih karunia Allah itu Dinyatakan melalui kehadiran dan karya Yesus Kristus bahkan surat Ibrani memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai Allah sendiri sebagai pengantara bagi manusia untuk mendapatkan anugerah keselamatan dialah Imam besar yang sejati Dialah pengantar yang sejati Dialah perantara Kehadiran manusia di hadapan Allah Melalui Yesus Kristus Hubungan manusia Yang telah rusak oleh karena dosa Dipulihkan Bahkan sebagai imam besar Yesus Kristus rela mengorbankan diri Dengan mati melalui salib Agar setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam dia mereka mendapatkan karunia keselamatan dari Allah. Dan berikutnya Injil Yohanes mengisahkan Yesus yang mewartakan berita kematian di hadapan orang-orang Yahudi dan para muridnya. Warta yang disampaikan sendiri oleh Yesus ini hendak menyatakan bahwa melalui kematiannya, selanjutnya akan ada kehidupan baru. Ibarat benih yang ditanam, kemudian harus mati, harus busuk, tetapi kemudian akan tumbuh dan berbuah lebat. Demikianlah di dalam Yesus. Kematian Kristus memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya Inilah bentuk kasih karunia Allah Bentuk keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Melalui karya pengorbanan Yesus Kristus Bahwa kematiannya menjadi keselamatan bagi manusia Derita dalam pengorbanan itu dilakukan oleh Yesus karena ketaatannya kepada Allah Sang Bapa, artinya bahwa Ia taat, Ia setia di sepanjang prosesi mewujudkan karya keselamatan bagi manusia, agar mereka dapat terlepas dari belenggu hukuman maut. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima Dan beberapa waktu lagi kita memasuki masa Pekan Suci Kalau Allah sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus Maka apakah yang akan kita perbuat untuk menanggapi kasih karunia Allah itu? Dari Perikop yang kita baca dan kita dengar pembacanya tadi, kita mendapati setidak setidaknya tiga hal yang harus kita lakukan di dalam Minggu Prapaskah ini. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu membarui hidup dengan pertobatan. Sebagaimana telah dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika itu Bahwa kasih karunia Allah juga telah dimetraikan di dalam hati saya dan penjaringan sekalian Orang-orang yang percaya kepada Kristus Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa Dengan telah dimetraikannya di dalam batin saya dan penjaringan masing-masing Bukan berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bersikap seperti bangsa Israel Yang sering meremehkan sabda dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Artinya sejarah-sejarah mungkin Sekalipun kita mengenal Tuhan di dalam Kristus sebagai juru selamat Tetapi ternyata hati dan hidup kita masih saja pernah berada di dalam kegelapan. Karena itu sekarang sekaranglah waktunya. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk membarui hidup dengan bertobat. Sebab tanpa pertobatan maka kita tidak akan mengalami kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Yang kedua, Makin akrablah di dalam mengenal Yesus Kristus. Setelah kita melakukan atau menyatakan pertobatan kita di hadapan Allah, selanjutnya kita harus mau dan mampu makin mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, dan mungkin kita bertanya. Bagaimanakah caranya kita dapat makin mengenalnya, saudara-saudara? Kesaksian Alkitab kita banyak menyebutkan tentang jati diri Yesus Kristus yang membuat kita dapat atau patut mengenalnya secara lebih dekat, secara lebih akrab. Paling tidak sebagaimana bacaan kita pada pagi hari ini Penulis Ibrani menyatakan jati diri Kristus sebagai imam besar yang sejati Yaitu sosok perantara yang menghubungkan manusia dengan Allah Yang olehnya kita diampuni dan diselamatkan Yang berikut sejarah-sejarah. Begitu kita telah makin mengenal Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Maka saatnya lah kita bersaksi Kita mewartakan kasih karunia Allah Yang telah lebih dulu kita terima Lebih dulu dianugerahkan oleh Tuhan Atau tepatnya dipercayakan oleh Tuhan kepada saya dan penyelidikan masing-masing Dan itu sekali lagi harus kita teruskan, kita bagikan, kita persaksikan kembali di tengah-tengah kehidupan. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai kesaksian di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau jujur, kehidupan yang kita alami hingga saat ini, itu juga patut menjadi bahan bersaksi Kepada siapapun yang ada di lingkungan kita Atau banyak lagi bentuk anugerah Tuhan yang dipercayakan Anugerah sukacita, berkat kecukupan, kesehatan Adalah hal-hal yang patut, yang layak kita persaksikan, kita bagikan kepada siapapun dan apapun yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dan satu hal, sekali lagi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan di tengah kehidupan ini, apapun yang kita persaksikan di lingkungan kita masing-masing, bukan dan bukan semata-mata, Demi pujian Demi perhatian Untuk diri pribadi kita Melainkan Hanya bagi Kemuliaan Tuhan Sendiri Karena itu saudara-saudara marilah Kita sungguh-sungguh Menyadari kasih karunia Allah Di dalam hidup kita Kita rasakan bahwa kasih karunia Allah Itu tidak pernah berkesudahan Bahkan Dengan kasih karunianya Allah berkenan mengubahkan hidup kita. Teruslah membaharui hidup, makin akrablah mengenal Allah. Teruslah mewartakan kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita. Yakinlah. Kita akan selalu merasakan damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati. Kita mengamini perundungan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 dan tiga. Selamat so Yang jemaat kembali, saya mengajak penjenengan semua untuk bersatu hati. Kita masuki doa syafaat. Tuhan, Mahakasih, mampukan kami untuk sungguh-sungguh menyadari kasih karuniamu di dalam hidup ini. Mampukan kami untuk merasakan bahwa kasih karuniamu ti tidak pernah berkesudahan Bahkan kasuh kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami Telah mengubahkan hidup kami Pimpin dan kuasai kami untuk terus membarui hidup Hingga makin akrab dalam pengenalan kepada Tuhan Pimpin dan dampingi kami untuk terus mewartakan kasih karuniamu di dalam hidup kami Hingga pada saatnya kami sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera yang telah Tuhan siapkan Bahkan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan Allah, kami menyerahkan keberadaan gereja dan jemaatmu Khususnya GKJW Jemaat Kota Baru Triorjo. Kami, para pelayan, maupun kami, saudara-saudara kami, segenap warga, Tuhan pimpin kami, Tuhan kuasai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan cukupi apapun yang menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bapak, kami serahkan juga upaya-upaya yang kami lakukan di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini siapapun pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung Tuhan pimpin Tuhan kuasai Tuhan anugerai ketulusan, sukacita, penghiburan kebijakan Bapak kami juga menyerahkan upaya-upaya yang kami alami demi terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup bersama, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami secara khusus menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, di antara mereka ada yang sakit, juga ada yang mengalami masa pemulihan untuk kesehatan, untuk kekuatan Terlebih Para orang tua kami Para warga usia lanjut Tuhan pimpin mereka Tuhan anugerai kebijakan Sukacita, kesabaran, penghiburan Bagi kami Anggota keluarga yang Tuhan pakai Tuhan percaya untuk mendampingi mereka Tuhan pun Tidak akan pernah meninggalkan kami Bapak Kami serahkan juga Pergumulan Yang disikapi Oleh saudara Maupun anak-anak kami Anak-anak jemaat Baik untuk studi mereka Untuk pekerjaan untuk jodoh Serta upaya-upaya Baik mendapatkan pekerjaan Maupun jodoh itu Tuhan berkati mereka Tuhan terangi hati Dan pikiran mereka Tuhan pimpin Tuhan kuasai Untuk tetap Berada di dalam Kuasa Tuhan Mempercayakan kehidupan Hanya di dalam Kuasamu saja Ya Bapak, itulah doa dan syafaat kami, dan kini dengarkanlah doa kami pribadi lepas pribadi. Demikian ya Tuhan, seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Bapa Kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secu. Kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan dan ku. Yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya di dalam Peribadatan pada pagi hari ini. Adapun nas yang pada pagi hari ini yang mendasari di dalam kita akan mempersembahkan persembahan ini, demikian: apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan. Kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu Amin Imamat 19 ayat yang kelima Mari kita serahkan persembahan kita dengan ungkapan syukur persembahan kita akan diiringi dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 450 baitnya yang ke-1 dan ketiga hidup kita yang benar Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemur. Janganlah terkabur dalam susah pun senang. Kujikan bait yang ketiga Apa yang terkasih, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan hidup dan penyertaan Tuhan yang sudah kami terima dan kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang sudah kami terima atas kesehatan kami, kekuatan kami, penyertaan dari Tuhan, begitu pula dengan pekerjaan yang sudah kami terima. Ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami, hari ini kami mengucap syukur dengan mempersembahkan persembahan kepada Engkau. Kami mohon, terimalah, sucikan dan berkati persembahan kami ini, ya Tuhan. Kami mempersembahkan ini dengan penuh sukacita untuk kemuliaan namamu. Dan ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengajari kami untuk selalu mengucap syukur tidak hanya dengan materi saja. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk mempersembahkan diri kami untuk menjadi pelayan-Mu sebagai persembahan yang hidup di dalam karya pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, bagi pribadi-pribadi yang sudah mempersembahkan persembahan kepada Engkau dengan sukacita. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan berkat melalui usaha, melalui pekerjaan, dan melalui apapun ya Tuhan. Sehingga kami semua mendapat berkat dan kasih karunia dari Tuhan melalui kehidupan kami dan Tuhan membersamai kami di setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur karena peribadatan kami Sampai dengan saat ini Tuhan menyertai dan kami juga akan undur dari peribadatan ini ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai dan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian sidang jemaat yang kekasih Tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini Kita akan undur, kita akan meninggalkan ruangan kita Untuk melakukan atau melanjutkan aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan Yakinlah bahwa Tuhan menganugerahkan kemampuan hari demi hari di dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara saya undang berdiri. Kita pujikan kidung jemaat nomor 400 bait 1. Kudah tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku Ya Tuhan angka diriku lebih dekat kepadamu Di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku Kembali kita satukan hati, kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah, Bapa, sumber kehidupan, sukacita, dan keselamatan yang berasal dari Kristus Yesus, Roh Kudus, sumber sukacita dan kebijaksanaan, senantiasa memimpin. Dan menyertakan berkat-berkatnya Dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian Pada pagi hari ini sampai Maranatha Amin K Pelayanan Ibadah Minggu pada pagi hari ini sudah selesai Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas taburan Firman-Nya Melalui pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto pada pagi hari ini Dalam Ibadah Minggu Prapaskah yang kelima Semoga firman yang indah ini dapat menguatkan kita Di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Buji Sugiharto STH yang sudah melayani ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada song leader, organis, multimedia, kru rekam, tata ruang, tim multimedia, tim keamanan, dan bagi saudara-saudara semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini yang tidak kami sebutkan, kami mengucapkan terima kasih. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai, kita akan undur dari peribadatan kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, demi keselamatan bersama, demi kebaikan bersama, dan tetap semangat. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin